Sorry. Hari ini gue udah lama nggak bikin konten. Jadi itu gue ada segmen konten archive uh, drift talk ya. Yeah. Jadi ngobrol sama sesama drifter nih. Ini yeah. salah satunya saya lagi numpang pansos ke Bapak <laughs> Yogi Jakarta <laughs> Daikes Project. Ya. Yeah. Halo, <laughs> Om Yogi ini ngetopnya Udah ngetop lah sedunia apa, Bikin diecast, Daikas, yeah. daikas uh, hot wheels ya Hot wheels, custom, hot wheels ya Custom hot wheels, wheel. lu yeah. cari Lu cari dah, itu keren banget <laughs> Entah kenapa, gua pengen tahu nih Om oh, yeah. Ini uh, WPL sih sebenarnya yeah. Om Yogi juga sekarang lagi lagi lagi jat lagi apa ya di sepuluh 10 yeah. tapi itu bahasa nanti gua uh -uh. kalau yang itu nanti itu <laughs> udah agak biasa ini agak luar biasa nih ini WPL drift nih yeah. uh, ini WPL D 12 D 12 yeah. uh, yang basicnya sebenarnya bukan drift ya bukan, bukan cuma RWD aja RWD yeah. karena mau basicnya mobilasi juga RWD yeah plastmark. Nah, ini dibikin spesial Disney dengan random gayanya random keren banget. <laughs> Dan ya, lucunya gua cobain enak, mobilnya enak. <laughs> ini lagi lagi agak-agak. Uh, pengen sih Om. Ayo Om. Lagi, Ayom. lagi pengen. temenin temenin saya, masa cuma main sendiri doang. Cuman gue takut kecemplung. Tapi gue bosin-bosin anjir dah banyak ya gitu. Ya. karena terusang gua uh, banyak koleksi, tapi yang seper-sepuluh, tapi nggak elektroniknya. Ya. Jadi gue tuh elektronik tuh jarang punya punya punya serep. Jadi kalau gua mau ya. ngebangun, gue pikirin sih, kemarin-kemarin tuh kalau ngebangun kaki-kaki, ya. gue udah ada. Benar. Tapi yang budget gede itu adalah elektronik. Betul. Iya kan? Ya. Uh, servo, receiver, receiver udah ada, ESC. Uh, ISC, ya. dan motor. Ya. Itu lumayan nih, ini krusial, angkanya lumayan naga gede kalau gue bilang. Iya, lumayan. Hampir kalau dibilang, kalau ini kan modal kitnya aja sekitar empat ratus ribuan ya kan? Iya kan? Lo elektronik ini bisa tiga kali kan? Hitung ya kan? Kita ngitungan nih? Iya kurang lebih tiga kali harganya kita sendiri. Betul. Nah agak, agak agak agak jauh jauh gitarnya <laughs> seperti sepuluh, sepuluh basicnya aja udah tiga jutaan ya. ya. Kitnya hampir satu banding satu lah harganya tapi ya masih worth it ini tiga kali harga kitnya. Iya gitu sih. Sorry nah. sorry mengganggu. Ada paging-paging, paging baterai penuh ya. Yeah. Oh, gue pengen tahu yeah. nih uh, Lu sebelum sepuluh 10 yang lumayan sekarang, Hah? ini dulu kan bangunnya? Iya, yeah, ini dulu Ini dulu? Ini WPL dulu betul. Kenapa lu beli WPL waktu itu? Dulu itu kenapa ya? Karena iseng sih sebetulnya Awalnya iseng Dulu sih gue 2019 tuh pengen main arsidrip sebetulnya Oh 2019 ya. Gua ya. udah niat banget ke Blok Empasa waktu itu Oh iya iya. Cuman ternyata tutup karena udah, udah pindah. Betul. Ya. Nah, begitu pindah ke sini gua langsung buat nyari. Oh. Jadi gua udah, udah mulai hilang tuh. Mood hmm. gua hilang lagi. Nah, setelah itu entah kenapa nih akhir tahun kemarin ya 2021 Gue coba iseng-iseng ngeliat, ngeliat ini nih, Repel D-12, Repel ini. jadi gue coba, oh ini ternyata mobil ini bisa buat drift juga, jadi, cobalah di didalemin sedikit, ya hasilnya kayak gini sih Tapi pertama kali uh, kalau kita ngomong kaki-kakinya, nggak nah, kayak gini kan? Nggak, kaki-kakinya nggak, kaki-kakinya waktu pertama kali build itu masih normal, jadi steering pun depan normal, cuman motongin bagian sedikit doang supaya dia agak, lebih patah. agak patah dikit lalu nah, bisa dapat sekarang ini nih gue bilang kategorinya enak enak dimainin makasih om enjoibel banget makasih om lu dapat ini tuh setelah lu main sepuluh kah atau uh, enggak jadi kalau kalau kalau gue dapet steering yang sekarang ini memang gue melihat setelah gue beli yang satu sepuluh oh jadi lu dapat sepuluh tahu <laughs> iya tahu uh. uh, geometrinya ya, akhirnya betul. lu rapin ke, nah, gue coba tirulah, gue coba tiru sedikit di untuk dikit ini. Iya, pantes rasanya gue ngefilmnya emang hmm. e, steeringnya enak, mainnya enak yeah. dan ini benar-benar kalau kalau super 10 kita kan mainnya masih masih girldiff kan, yeah. jadi masih agak bisa lurus kalau ini benar full lock yeah. Kayak mobil dulu nya di last, tak udah, yeah. gua muter aja duduanya tapi ngedrifnya enak sih gitu. Yeah. Tapi sebetulnya bisa juga sih dibikin open diff itu bisa bisa bisa bikin bisa. apa ini lu uh, L, uh, gear diffi diapain? apa Di... gear diffi sebetulnya untuk wafer sendiri tuh ada yang jual oh okay. sebetulnya ada cuman ringkih gampang jebol, jadi kalau motornya lumayan kencang gak kuat dia padahal Paling... materialnya bukan itu kuningan. Si kuningan kuningan ini oh, iya. bukan bukan baja atau bukan apa gear dalam yang kecil-kecilnya itu kok hmm. kuningan kuningan, kuningan. Saya nggak pernah dipakai. Gak pernah makin. Nah ini lo pakai sekarang? Yang lock biasa. Lock biasa. Itu lock biasa emang kondisi emang udah lock. apa lo? Udah lock. Emang udah lock bawahnya. Udah lock bawah. Oh. Nah ya. kita kalau ngomong di lower body ya, kalau body mah relatif lah ya. ya. Ini termasuk ya. ya. bagus. Ada beberapa juga gue liatin bagus yang modelnya kayak ya. James Slim juga ada. Uh, lo untuk ngebangun kaki kakinya ini nih. Mm -hmm kurang lebih habis biaya berapa nih? Sebetulnya kalau kalau dihitung yang sekarang sih murah. Om. Murah banget. Cuman kan di luar. Depan, kan, nah, ya oke, kalau kalau budgetnya itu sih sebetulnya kalau buat sektor kaki-kaki ya, ini di luar band sama velg ya. Iya. Itu habis tuh nggak nyampe 300.000. Enggak nyampe 300.000 ya. Oh iya, tapi yang nilai yang perlu tahu nih, iya. ini dia pakai bannya ini yang uh, 110, Iya, ya, yang lebarnya 26 mm, diameter 62. Ya. Karena standarnya berapa sih diameter lebih kecil ya? Kecil banget, kecil banget ya? Kecil banget, aslinya, aslinya kan karet dia tuh ban karet. ya kan ban karet. Sempat gue pakai pakai M chassis, dua hmm. selalu kendala di ban. Oh. Jadi karena kan banet 3D, iya. Walaupun ada ban tamunya, gue coba gue kurang cocok. Jadi hmm. jadi akhirnya gue pusing, ya udahlah pakai coba masukin di satu sekolah aja. Extra bikin apa? Ah, x ada adaptor lagi. Dia kan aslinya lima. Hmm. Jadi gue bikin ke dua belas. Lumayan jauh ya, loh dari lima milik ke dua belas tuh jauh. Ada 3D sih. Buat oh 3D. jadi materi tetap tetap pakai pakai tetap 3D nih. Nah, ada banyak pilihan sih om. ada kuningan, ada... Ya kuningan sih, ya. yang rata-rata. Cuman, nettingnya masih enakan yang 3D, walaupun Mereka. dia nggak sempurna dia Mereka. juga. Mereka. Masih goyang-goyang juga. Oke, oke, oke. Ini semua tersedia di toko. ya di toko dia. dia. Kalau ada untuk steering depan, kalau steering depan memang... Di custom lagi, oh lu pake itu. Kalau boleh tuh pake pake akar ya, sebetulnya artinya apa damper ya Pake side side damper, side damper ya? Iya, Side damper uh, Gue juga pake nomor 10 karena uh, buat anak-anak uh, buat nge itu. Gue pakai itu sih, tamiya. karena dulu murah ya? meriah dan bisa potong-potong yeah, gitu ya. pake itu juga sih, masih karena pake si tapi aku beli yang bukan yang ori lah. Kalau ori mahal kan ya, yeah, iya. beli yang KW, aja KW, KW yang kan, ya. HG gitu yang yeah. ngomong dari ini elektronik itu betul pakai apa aja dong? Kalau sekarang ini saat ini pakai Hobby Wing yang 18 ampere ESC-nya. Besi level eh non uh, sensorless ya? Sensorless, sensorless. Yeah. Kalau motor? Motor? Motor pakai restart kalau nggak salah ya. Restar uh, 2430 itu 7 ribu. 100 kafe 2470 uh, 24, uh, 24, eh 24, 2430 0430 serinya, serinya. Uh. Brassless Brassless yeah, yeah. uh, Berapa kafe? 7200 kafe 7200 Nah itu berpending gini, motor yang di seber 10 pakai itu ada 520 520 ini uh, 2430 yeah. Itu lebih kecil diameternya, tapi yeah. shaft tengahnya masih 2mm mili. 2mm mili, Berarti betul. bisa pakai pinionnya sih seber 10 ya? Nah kalau pinionnya enggak, pinionnya tetap pakai bawaan Pinyaan metal -nya itu memang kita selalu ngambil dari apa punya. Tapi diameter shaftnya tetap 2 milimeter. Tetap dua milimeter. Tetap dua milimeter. Lemnya dua milimeter. Oh, Oke. Karena ngejar dua milinya itu iya. dia uh, pakai kemukanya dua empat tiga puluh itu. Betul, Tapi memang uh, aslinya itu kan dia mesin cowok salah tiga tujuh tiga tujuh puluh ya serinya nya Oh brass nya tiga tujuh puluh. Nah ukuran yang sama dengan ini tuh ya dua empat tiga puluh. Dua empat tiga puluh ya oh. itu bisa dibilang loh cuman. Uh, Plug and play lah ya, gantinya kan. Ya, Jadi ya. gak si sabnya juga gak diatalin untuk pasang ya, ini. Gitu. Tinggal pasang aja. Nah, ini kan lucu nih. Modelnya kayak mobil beneran nih. Jadi motor oh. itunya tuh ada nah, apa cuman ada poplin nih. <laughs> nah, <laughs> koplok itu kalau bolet yang lubungnya itu kan aluminium. Nah, iya, metal gitu lah, metal. Kalau itu ya. dapatnya kayak gitu. Udah, aslinya plastik. Cuman kalau di toko-toko dia banyak, loh. banyak banget dan murah itu. Jadi <laughs> <laughs> ganti kopel sampai gardannya itu yang udah yeah. aluminium yeah. itu uh, up, uh, apa kalau dibilang aftermarket aftermarket yeah. ya yeah. atau option yeah. ya optionnya yeah. option oh, option oh, karena option aturannya semua full plastik kan Betul, dari sampai kopel-kopel yeah. itu plastik yeah. sampai sebetulnya gearbox yang gue pakai sekarang udah metal juga jadi memang ada yang dia aftermarketnya eh, itu gearbox dalamnya pun giginya ya giginya juga ada yang full metal cuman ini gue kombinasiin metal sama plastik oh. Oh, ya ya iya, iya itu itu benar sih. Karena supaya sih dia nahan supaya nggak terlalu prok gitu tuh yeah. besi sama besi sama, sama plastik lebih enak nah, lebih mumbuk sih. Sempetnya nyoba full yang metal tuh berisik banget. Iya besar gitu. Nah, akhirnya coba dikombinasin sama plastik lebih enak sih. Lebih ya, agak mumbuk jadi ini hmm, kan lebih lebih, lebih ya. halus lagi. Ini bodinya setup-nya tandem. Ini apa? body kitnya satu set belinya ya? Iya body kit satu set beli, tinggal pasang aja sih, tinggal, pasang tinggal gitu. fit, fit, fit, fitment aja sih uh, 3D printing berarti ya? 3D printing, di beli juga banyak Tokopedia yang paling, kan? Ya. Kidaman <laughs> kita sendiri Iya di Tokopedia banyak Tapi kalau menurut lo, hmm. uh, depan ini WFL kira-kira gimana? Uh, ya ini sih, sebetulnya gue tuh pengen kenapa gue main di WPL itu supaya, ya supaya banyak orang ikutan lagi juga sih Om gitu maksudnya, yeah, yeah. biar gak, biar ada temen lah kalau main langsung cuma main sendiri, berdua, sendiri berdua gitu. sebetulnya ini mobil, ya gue juga sambil nyari-nyari settingan yang enak Nggak terlalu banyak custom gitu ya, tapi udah bisa bisa jalan di track gitu yeah. ya. Tapi sih pertanyaannya sih makin banyak orang main ini aja sih. Om yeah, iya sih, emang secara ini kalau gue bilang over double bener ya, cuman emang satu-satunya satu itu -satu, yang susah adalah lu nyari reaktor menta perangki. Karena itu. steering itu, kalau drifting tuh steering itu nomor satu, yeah, penting banget ya, mas. Susah untuk ininya kalau yang lainnya lu bisa adjustment di jari sih, cuma kalau udah steering yang gue sih berharap sih ketemu formula pas ya. ya. Jadi teman-teman pemain WPL tuh hmm. udah lebih gampang. Iya betul. Belajar belajar aja sih. Karena ini punya gue gini, mau ikutin juga nggak apa-apa. Iya, gitu. lebih dapat main. Oh, ini dapat ininya lebih lebih lebih gampang. Jadi orang kalau itu tuh ibaratnya kalau sama nih kejadian ini. Uh, Kayak waktu kita, waktu anak-anak di sini, RWD pertama keluar. Jadi kan emang bisiknya dulu kan kita kan bukan RWD, ya kan? Meski asli satu manis satu itu RWD, tapi kita di itu nggak ada RWD-nya, pakai AWD. Mainnya pakai CS, pakai AWD, tapi... Uh, rasio depan belakang beda, jadi belakang itu betul lebih cepat tapi tetap basically itu bukan, bukan RWD jadi kayak gini kanan kayaknya juga power slide RWD lah ya iya, jadi uh, ngedriftnya itu power slide, bukan drifting, power slide jadi hitungannya karena bandanya masih ke depan, masih lurus, okay. nggak bisa counter nah itu masuk RWD pun, meski udah dedikit di RWD, steeringnya susah oh, gitu. itu tuh kalau bisa dibilangnya anak-anak lama dari 2000 Biasan. termasuk om. Iya, saya main dari awal-awal yang termasuk meriset dulu nih iya. yang 110. 110-nya meski stir-nya udah ada, eh. tapi tetap aja waktu 2 3 tahun tuh benar-benar oh kayak gini loh. Uh, logikanya, uh, geometrinya. Makanya dulu tuh anak-anak lama belanjanya banyak, latihannya Bukan. juga. saya bilang latihan nomor aja meriset tuh sampai bangun 50. Betul, belanja untuk dapetin kayak sekarang aja Bukan. lumayan gitu. Lumayan ini nih, karena, karena sekarang ini anak-anak sekarang itu lebih enak dapet karena mereka udah tahu kita oh ini pasang kayak gini tadi udah enak gitu ya, tinggal ya. tinggal latihan nah, gitu. jadi basically sih, sekarang anak-anak sekarang ya gua agak, -agak serem hmm. banyak yang jago misalnya hmm. ini oh, gitu. iya ya <laughs> karena cepat sektarnya cepet, cepet, cepet karena mereka konsentrasi untuk belajarnya tiapnya yeah juga banyak. Mereka udah nggak terlalu banyak riset setting nyeting, -nyeting gitu. Mungkin zaman malam dulu lebih banyak ke setting-setting kan? Iya. Yeah. Yang ya. jago itu satu-dua, tapi nyeting banyak. Gitu. Mungkin itu kejadian sama saya sekarang, Om. saya kebanyakan <laughs> nyeting Iya. Yeah. Sampai nyari, oh, dia rasa udah cukup nyaman, baru. Ya, tapi emang harus ada yang ini sih. Jadi emang harus ada yang orang yang udah biasa main asib. Gitu ya? main kontrol ke kemari, mereka udah punya basic dasar Betul. untuk, oh gua kayaknya musik, geometrinya yeah. terus kayak gini nih, enggak nepak-nepak, juga, terus gua gue pribadi ya, drifting itu indah dilihat tapi susah ngetir gitu ya. Bener om, bener banget. Ya kan? orang kayaknya enak ya, kayaknya gampang, enggak gampang, enggak, gitu gampang. itu perlu latihan gitu loh, perlu latihan dengan kit yang proper sih iya makanya waktu ini kan mobil termasuk mobil arsirif pertama saya yang main ke track hmm. jadi bener-bener baru main ini baru saya baru punya yang satu ratus iya jadi ya memang sulit banget gitu apalagi ya kesini gitu <laughs> sulit banget jadi ya. masih ini pun saya masih belajar-belajar sih iya ya. memang masih karena banyak belajar kuncian itu setelah steering lu mesti belajar cara ngegas itu yang yang teknik ngegasnya yang orang banyak yang banyak kalau katanya masih banyak yang nggak pas gitu loh karena feelingnya beda banyak yang gas ditahan terus lah padahal kan nggak gitu gitu gas mobil tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Thank you dong mm? Banyak share-share mobil ginian Ayo ditunggu dong om Bikin ginian om Mudah-mudahan Maksudnya <suara> Mudah, <ngintin -ngintin. suara> dibawa kayak jemplungnya Bisa banyak ginian Iya ngapak kok om Tapi lucu juga ya kalau riset Nanti <suara> kalau emang oh, om. ini Kita ngegas yeah, Biar komen di bawah om Albert suruh bikin atau enggak Silahkan komen di bawah Kok gue yang dulu, dia guru Aduh Gitu-gitu aja mohon lancar terus oke, okay, sama-sama nanti kita ada yang banget dia juga punya seperpuluhnya. Yeah. tapi itu nanti lain ceritalah. lah ini gua lagi tertarik yang ini lucu banget loh bener-bener banget om. lagi yeah, sampai ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi yeah. sip ya, okay, sip, terima kasih Thank you.